Halo guys, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian untuk dari beberapa ini ya. jadi Jadiin cara menggunakan FHD di Windows 7 untuk semua. Tapi tidak termasuk untuk Windows XP. Nah, pertama, ini sangat mudah sekali. Pertama, klik manage. Nah, di sini kita tunggu klik yang dis kita uh, kita bakalan napus yang ini dulu ya kita dulu ya kita klik yang di bagian dis manajemen ini Nah, service itu kita bakalan rs dulu ya. Untuk kali ini, kita bakalan ngilangin Nah, kita klik di Nah, di sini uh, untuk dari beberapa nya, kita tunggu dulu ya. Dia ini sedang connecting. Nah, dia connecting ke virtual service. Jadi, kita klik 'more actions'. Create Attach FHD Klik Browse Nah kita bakalan nalikkan ke Documents hah, hah. Nah karena kita belum punya Jadi kita bakalan bikin dulu Nah sekarang kita klik FHD Kita bisa Kita pilih lokasinya dulu Misal kayak di desktop Kita namain One ya coba kalau dua terabyte kayaknya kagak nih karena bisanya cuma satu terabyte sebenarnya tapi itu untuk beberapa ya nah karena nggak bisa kita bakalan coba dengan lebih lagi tadi ya, bakalan otomatis script tanya ya jadi kita bakalan bikin kalau satu terabyte kalau nggak bisa kita bikin satu tiga puluh dua kayaknya itu cukup aja nih hmm. kita bakalan bikin tiga puluh dua itu pun makanya masih cukup nih nah, nanti kita tunggu sebentar pasal rota dihilang nah, kita otomatis stage kita bakalan otomatis aduh itu benar Ya, kita bakalan nah di sini sudah ada kita bakalan coba untuk oke okay, ada new.. follow more precision as active kita bakalan ano aja lihat dulu kita bakalan last, kita open lagi Kita sudah restart ya Jadi mungkin dalam beberapa kali ini Kita bakalan otomatis apa Kita bakalan coba Buat uh, apa ya Buat AA Kita bakalan otomatis pakai ini ya Kita bakalan Harus lagi meskipun ada Perubahan sedikit tentang saya Nah kita pergi ke disk management lagi nah, seperti biasanya di windows 7 yang dengan tema windows 8 ya. jadi kita perkecil sedikit aja biar layarnya cukup-cukup nah, sekarang kita perbesar lagi kita perkecil berapanya nah dari action ini kita barang kecil juga. Kita klik attach FHD. Kita bakalan coba. Nah, dari beberapa ini kalau kita bakalan coba untuk membuatnya kembali. Karena e, dari beberapa nya. Bakalan bikin satu kali. Atau bakalan pakai di drive gak jelas. satu dua kalau bisa sudah ada drive baru guys nah di sini puluh lima ribu seratus dua puluh lima kalau umumnya dua puluh lima ribu seratus dua kalau lima ribu seratus bisa? karena asalkan penyimpanannya itu mencukupi puluh lima ribu nah, udah mati-matinya jadi di mana jadi, kita bakalan otomatis delete yang ini nah, kita bakalan taruh ini ke recycle bin kita restore kita bakalan hapus dulu untuk file ini wow filenya udah langsung kembali lagi tuh nah, kita bakalan otomatis coba buat si ini kalau kita sudah buka. Nah, di sini adalah Microsoft Virtual Disk SGSI Disk Device. Kita akan lihat detailnya ya. Kita coba buat close dulu. Si ini ini, terbakalan taruh di sini. Kita klik di sini Manage. Waktumu tinggal satu menit. Kita bakalan pergi ke More Actions. Apakah bisa? Kalau enggak, Master boot records atau GPT (Good Partition Table). Nah, jadi dibalik itu juga kita bakalan ini sudah boleh jadi basic tapi online ini juga nih. bakalan format. Hah? Format, itu jadi aneh-aneh. Dynamic disk kalau ini tuh sebenarnya ada beberapa ya. Kita bakalan convert ke MBR. Ya. Kita bikin simple volume. Nah, jadi ingat guys, kalau kita pakai fitur ini. Uh, virtual hard drive kalau kita matiin bakalan otomatis apa, apa, apa, apa, apa ah, ah, ah, ah, ah. itu bakalan itu bakalan langsung hilang otomatis guys, jadi kita harus manual report dan ini bisa kita pakai, kita bisa manual lagi, kalau kita mount di lvs dari beberapanya kita klik yang di bagian Eh kita bakalan klik ya misal kayak X Drive X, kalau di PA itu sebenarnya sih Nah, drive nya adalah X Bukan C, karena kalau C itu kan e, Dari beberapa penyimpanan Itu adalah penyimpanan Yang sifatnya adalah Dari local disk C, Windows yang Default ini, seperti yang Ada yang kalian lihat ini Kita bakalan klik next nah, kita namakan drive ini sebagai drive apa kita bakalan label ini juga kita bakalan atur 64k kalau, kalau bisa ya. 24k kalau unit size kita bakalan ini namanya jadi misal kayak apa ya majelah drive bakalan otomatis nama ini, ini. Nah, sekarang kita klik next. Nah, nanti di sini. Nah, bakalan ada nah, ini kita sudah uh, apa ya? anu simple wizards. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja deh. Nah, nanti file tersebut bakalan sudah ada otomatis di Windows tapi kita harus reforma dulu nih. Nah nanti di bagian Windows kita cuma butuh Windows Explorer aja. Nah sudah ada nggak jelas drive drive. <tuh> kalau ketika dalam hal ini saat di Windows backup tidak kita bakalan cancel. Kenapa? Cuma aja karena ini tidak bisa dilakukan kalau sinyal penuh. Karena nanti kalau kita pakai itu karena FHD ya, itu, kalau kita simpan file filenya di situ, maka yang terjadi adalah penyimpanan di situ semakin banyak. jadi nah, kita bakalan langsung FHD-nya aja. Jadi, untuk kali ini kita bakalan otomatis ngelakuin yang namanya ya, kita buka Windows Explorer. Nah, sudah kebuka dan bisa dilihat kalau sudah ada Google Drive seperti yang kita. X sudah tepat dari bagian. Nah, usage nya ini cuma bersegital segini. Free nya banyak banget, 0,99 terabyte. Nah, kita bisa lakuin ini ke hardware sharing ke mouse. Nah, lihat guys, kalau sharing itu kalau kita mau sharing ke PC lain, misal kayak misal si komputer ini bakalan kita share ke laptop. Nah, kita harus masukin lagi tuh si drive-nya yang lewat tadi. Pakai di manajemen, pergi ke display eh, eh lewat computer manage habis itu disk manajemen. Dan apa itu? Langsung kita pergi tunggu sampai ke more action, lalu tag Klik browse dan cari dimana kalian menyimpan file tersebut yang ada di sistem kalian. Jadi tapi kalau nggak ada nanti bisa-bisa jadi nggak ada nggak bisa dipenuhin. Kita bisa isi file-file kita bakalan isi kayak begitu kayak kita bakalan isi kayak misalnya apa ya jurnal dokumen. Tahu open dulu. Pasti yang dibuka ini adalah Windows JOURNAL JNT Do you want to install jurnal print? Nah, jadi kita bisa coret-coret Jadi, mungkin meskipun, Ando Ando, nah Kita bisa, uh, apa ya Kita close dulu ini aja Kita bisa tulis-tulis Kita bisa pakai pulpen kalau yang ini hanya untuk tersedia bagi yang mempunyai PC tablet dengan OS Windows 7. Kayaknya sudah sekarang itu pakainya Windows 11 karena Windows 11 adalah OS paling terbaru dari Microsoft. Udah kelapa saja. empty. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa share like comment dan share video ini ke teman-teman Anda. Ya tidak, maka Anda bisa berakhir dengan cepat Dan saya akan ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh